Hello guys, welcome to Mister Mat channel. Dan untuk vlog kali ini, uh, Mister Mat akan melaksanakan bersama dengan tim IOW bagi Dun Kawang di kawasan sekitar Kinarut. Uh, kawasan pertama kita singgah di Taman Limawan Kinarut. Ya, yeah. kita melaksanakan hebahan dahulu. Yaitu hebahan mengenai uh, vaksin COVID. 16 uh, ini kawasan kedai uh, dimana kita laksanakan di sini pada sekitar jam 9943 uh, gitu Oke okay, sama-sama kita saksikan fase pertama melibatkan petugas barisan hadapan bermula dari 24 Februari sehingga April 2021. Fasa kedua pula akan bermula pada bulan April sehingga Ogos 2021 melibatkan kumpulan yang berisiko tinggi manakala fasa ketiga akan melibatkan golongan dewasa di umur 18 tahun ke atas bermula dari bulan Mei 2021 sehingga Februari 2022 Oke okay guys, jadi kalau kamu perasan kami melaksanakan ini hebahan uh, menggunakan kenderaan van kan Uh, sebenarnya dua-dua unit pajero kami masih lagi rusak, jadi uh, kita ucapkan juga lah kepada kita punya ibu pejabat uh, Hq yang sugi kasih pinjam kami punya unit ini sementara kami punya apa unit tuh masih lagi dalam pembaikanlah lah. Uh, jadi sekarang ini kami uh, melaksanakan hebahan di sekitar perumahan di sinilah. Oke, ya, sama-sama kita saksikan. Boleh dilakukan secara atas kalian bermula Mac ini melalui aplikasi My Sejahtera. Anda juga boleh mengunjungi klinik kesihatan hospital awam dan swasta bagi pendaftaran secara manual. Untuk maklumat lebih lanjut, sila layari laman web www.vaksincovid.gov.my. Terima Kedua pula akan dimulai pada bulan April sehingga Ogos 2021, melibatkan kumpulan yang berisiko tinggi. Manakala kota ketiga akan melibatkan golongan dewasa berumur 18 tahun ke atas, bermula dari bulan Mei 2021 sehingga Februari 2022. Tempat turang macam mana? Itu aku bilang perlu dinasihat budak begitu siapa aja loh, selalu dia pikir orang rumah kau sih ya. Bodo itu, nanti orang buat hal sama kau. Kami nah. penda. lanjut sila layari laman web www.vaksincovid.gov.my terapkan amaran penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter elakkan 3S iaitu kawasan sesak sempit dan sembang secara dekat dan amalan pengendalian diri 3W wash Kerap mencuci tangan W Memakai pelitup muka Dan Won sentiasa berwaspada Terus kewiput Budayakan norma Baharu Bersama-sama kita putuskan Rantayan COVID-19 Kita mesti menang Hashtag Kita kita Mesis ini dibawakan oleh Jabatan Penerangan Malaysia Oke okay guys um, Sebenarnya uh, Ini video kan Dia punya Dia punya Suara Tidak begitu dengar Sebab Uh, Kelang kabut, sedikit tidak ada sempat setting itu audio lah. Jadi saya voiceover saja ini sin lah. Okey, uh, sekarang ni kami berada di apa di Masjid An Nur, Taman Lima Wan Kinarut. Uh, cerita dia begini, kenapa saya seorang saja yang berceramah ni? Sebab uh, apa? Kami ada kekangan lah daripada pihak PKOB. Pada awalnya sebab Sebelum acara ini uh, Berlangsung uh, Setidak silap macam 7 hari bulan Berni acara ini kan uh, Sebelum itu uh, Pihak kesihatan uh, Mengesan ada Satu ataupun dua Dua kes lah Yang berada di Kinarut uh, Jadi kan uh, kami menerima nasihat Daripada pihak kesihatan Untuk uh, apa Jangan buat ini Yang ini anulah yang perjumpaan secara bersemuka nih uh, Jadi kan Sampai aja sana Niat kami sebenarnya Hanya untuk menyampaikan bahan penerbitan saja pak. Tapi saya tengok ramai yang hadir Lepas saya dengar lagi cerita uh, Yang Apa nih Yang berlaku wabak Ada 1-2 kes covid tu Bukannya sekitar taman limawan nih uh, Yang terbaru tuh bukan Tapi dia di sebenarnya di berlaku di sebelah rumah pangsa Kinarut uh, lebih kurang dalam 5 kilometer daripada kawasan ni lah uh, jadi memang dia di luar daripada kawasan apa orang bilang yang kes yang berlaku itulah cuma dikuatirikan sebab banyak uh, yang kena swab tes kan uh, dikuatiri akan membahayakan dia orang ni sebabkan kes tu baru dan dia sebenarnya ada dua Uh, melibatkan kanak-kanak uh, dan juga orang dewasa uh, jadi ialah uh, kami go on saja nih ini acara sebab saya pun tidak sampai hati juga Bang mau kasih apa orang bilang mau kasih apa jadi kami uh, just uh, on tapi dengan jarak berjarak kalau kamu nampak sini dia dengan jarak dia uh, tidak tidak bersempit dan kehadiran pun dalam 10 orang gak begitu. Uh, jadi saya pun rasa rasa serba salah juga sebab saya pun sebenarnya ini acara kan. Saya ada kontak juga pihak PPM uh, untuk hadir tapi disebabkan nasihat kesehatan tuh kami mau buat hebahan sejak. Tapi bila kami sampai sana kan di Taman Limawan tuh tidak perlu saya sampai hati just hanya Melaksanakan hebahan, orang saudara ramai-ramai apa kumpul ejek di masjid di situ kan. Uh, jadi saya dalam ceramah ni dalam 15 minit begitulah, nak lama uh, lepas ceramah kami apa uh, kami sampaikan bahan penerbitan uh, ada sesi bergambar sedikit dan juga uh, adalah sedikit buah tangan macam tapau tu kan kami sediakan di situ. Uh, jadi itulah Saya punya orang bilang usaha kita lah. Saya sampaikan jugalah hasrat macam vaksin uh, apa kepentingan dia. besok ada sisi soal jawab masa tu. Memang panaslah dia punya dalam sisi soal jawab tu, tapi iyalah kan kita kita sejak seorang, jadi kita jawab yang termampu sejalah Kan? Banyaklah dia punya soalan tu, memang panas masa tu. Tapi akhirnya kita berjaya juga mencerahkanlah mana yang tidak clear. Kita kasih clear macam pendaftaran vaksin tu uh, kepentingan vaksin. Lepas tu di mana saluran kalau mendaftar dan apakah orang bilang uh, apakah ke kemudahan? Kalau selepas kita dapat vaksin tu, uh, mungkin ialah ada dia punya. Kalau apa dia dapat tuh sijil kan, sijil digital itu kami terangkanlah lah uh, kepentingan-kepentingan vaksin tuh. Oke, okay. jadi uh, ini apa uh, sesi ini selesai di sana dan kemudian kami meneruskan kami punya apa uh, misi pada hari itu melaksanakan hebahan di sekitar kinarut lah. Oke, okay, sama-sama kita saksikan nih vlog boleh mendaftar secara sukarela sebagai penerima vaksin Jabatan Kesihatan bermula bulan Mac melalui aplikasi MySejahtera. Boleh pun mogok klinik, hospital awam kau swasta untuk mendaftar secara manual. Untuk perhati lebih lanjut, layari laman web www.vaksincovid.gov.my. Sama-sama kita ngamal penjarakan fizikal, kurang-kurang -kurang leh dengita. Elak telu es, kawasan sesok, sampit kau bertutur sikot-sikot. Amal di perlindungan diri telu W, watch ngusir tangan selalu. Weh, makai pelitup more, wan sentiasa berjogoh-jogoh. Terus ti komited memudayakan norma bau. Sama-sama kita mengkat rantaian COVID-19, kita mesti menang Kita jaga kita, mesej tun dekat Jabatan Penulangan Malaysia. Lalu, siapa, lasa, tombol lagu udah tahu siapa, bakal sampai nyamlas lah lagunya komplit tau lah, sih ibu, ibu siap tadi itu mati, dan aku masuk lagi di kenapa daerah rakam kali sekali kena, kena, kena, timbap, kena <tuk> Oke, okay guys, setibanya kami di Pekan Kinarut, kami melaksanakan tiga hebahan uh, dalam bahasa Cina, bahasa Kadazan, dan juga bahasa Melayu. Nah, ini Pekan Kinarut ini dia kaum, dia ya, ada Cina, Punada, uh, Kadazan, Punada. Nah, Anda bisa langsung diakses. Anda bisa menambahkan perangkat. Selain itu, Anda bisa mendengarkan. 请练习三个W 第一,WAS 擒场洗手 第二,WARE 抬口罩 第三,WRN 四个包机群体人和打讯请访问 Malaysia 2 fitur itu Orohian Magano Vaksin Nilo itu sawat talian Tuminum Puhun Mac Ditimaya aplikasi MySejahtera Ini ingin dapat Aplikasi MySejahtera Namanya fitur itu Walai pengusapan Atau it kolinik Kolidasan Untuk kepalaan tanaru Oma ini suang Itlaman web www.vaksinkovid.gov.my Tonudu ponon sunudan Koinanon Koinanon Kisinodo isomita Alai tonlu es Iri kinoyonon Ososok Oy, pit om mogi beberapa saat asomo, om tano doto milik tinan tolw, monu longon, monopun kabang om todung om kasasari mata montinan. Tidomusso tu manut kau basana normal aku, muso kodung toko mau tutur covid sembilan belas, musti kita mau toko #kitajaga kita. Pasanditi knowit mantap jabatan penerangan Malaysia. Kita mesti menang #kitajaga kita oleh Oke okay guys, selesai uh, kami punya pertugasan di Kinarut dan kami sebenarnya mencari minum benih uh, di restoran mana dia dia suka uh, dekat dengan pantai nih pantai Kinarut. Nah mari kita layan sekejap ini miti landscape pemandangan. pemandangan. Ya, ada nasi. Aku, aku juga mohonnya, ada pulau Nah, inilah dia guys. <laughs> Pantai Kinarut ah. Kau nampak sana ada nampak Pulau Tiga. Palau Gaya pun boleh nampak dari sini. Tu Kota Kinabalu di sana. Nah, Sama kutatan pun boleh nampak tempatnya memang strategik lah dan cantik juga cuma sedikit kebersihan pula kalau ada pihak-pihak kewajiban -pihak kalau dia kasih usaha di tempat nih jadi cantik juga nih uh, setanding dengan pantai manis oke okay guys uh, rasanya kita punya blog uh, sampai di sini terima kasih karena menonton dan kita jumpa di blog yang akan datang peace out